baru back to selamat pagi sobat semua Oke Oke hari ini saya akan mempostikan ini umpan pancing Irwan benar kita akan buka Oke okay. ini umpan pancing silikon Ini warnanya merah Ya ini tanpa ini Kail Kita akan mengukur pancingnya sekitar Ini kecil. Ini yang kecil. Mas setengah. Oke. Ini tanpa nambahin harganya murah saja. harganya Rp8.000. Ini 8 setengah ini dengan Rp9.000 oke okay, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk order ordernya ini terus juga juga oke okay. ini masih banyak lagi yang lainnya Oke, okay, sebelumnya saya nunggu subscribe, kalian ini untuk fotonya. Oke, ini kita simpan dulu. Terima kasih, sebutnya. Cukup sekian, langsung untuk menonton.